Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali saudaraku. Seperti biasa, hari ini tadi acaranya jualan ya. Tapi dalam kondisi cuaca tadi itu kurang kurang bagus ya untuk hari ini. Karena tahu sendiri tadi itu di perjalanan tuh udah Jadi ya hari ini tadi itu penjualan baru setengah perjalanan ya dari setat ya setat dari pasar Lodoyo terus kemudian cuma sampai Panggorejo saja dari desanya saja ya karena cuaca tidak mendukung tadi itu hujan lebat sekali terus mau tidak mau ya akhirnya aku pulang balik lagi saja daripada nanti kesorean ya waktu pulangnya nanti soalnya tadi itu di jalan juga itu waktu arah yang mau jualan ya pas masuk gang itu tuh ada motor yang rusak ada truk tadi itu rusak jadi ya nggak bisa lewat juga terus hujan juga lebat akhirnya ya nanti kalau saya terusin ya kadang ya sepi juga percuma jadi ya pulang saja seperti itu tadi itu kegiatannya kemudian untuk cuaca akhir-akhir ini itu sering hujan ya kalau di daerah sekitar selatan khususnya Nah kalau nggak salah itu Mulai dari Senin kemarin Sampai hari ini Sampai Kamis lah ini Itu hujan terus Jadi ya Ya seperti itulah kondisinya Hujannya itu ya Nanti siang hari Hujan sebentar terus kemudian sore menjelang malam Itu selalu hujan gerimis itu. Ya untungnya Tidak Sampai banjir lah tapi kalau sampai hujan deras gitu sampai misal satu hari full itu ya bisa saja kebanjiran di sini itu. Ya kalau untuk rumah di daerah di Sambacem sini itu pasti kebanjiran kalau pas hujannya itu besar. Contoh misal dari pagi sampai malam itu hujan itu pasti ada kebanjiran. Dan rata-rata itu tingginya itu satu pinggang itu bisa masuk ke rumah itu rata-rata. Dalam kondisi hujan seperti ini. Itu yang kemarin sudah kejadian ya. Ya sekitar dua bulan yang lalu itu Sempat kejadian Terus kemudian Dari desa itu ada gerakan Kita perbaiki saluran-saluran air Kita bersihkan Terus kemudian apa yang Menjadi Penghambat Air itu seperti sampah-sampah Itu ya kita ada, diadakan gerakan Untuk lingkungan itu Ya khususnya di daerah macam sini Terus perbaikan-perbaikan silakan -perbaikan air Seperti itu kemudian di musim penghujan seperti ini itu kita tidak usah terlalu ngoyo ya, ibaratnya itu terlalu bekerja terlalu mempeng, atau kita itu ya harus ingat kondisi tubuh kita bahwa kesehatan itu yang paling utama lah kita harus tetap bisa jaga kondisi tubuh kita, nah, misalkan kita itu ya harus Makan, tidur itu yang teratur Terus kemudian ya Jangan sampai kita itu Menjadi sakit Karena kita itu kehujanan Yang terlalu parah Itu jangan sampai kan seperti itu Ya karena mau tidak mau Kan kita sendiri yang merasakan Kita sendiri yang rugi kalau Misalkan kita itu sakit di saat hujan Kan seperti itu Ya Kalau kerja di lapangan Ya seperti itu apalagi kalau kerja di proyek atau kerja di PT atau dimanapun itu pasti setiap hujan itu pasti ada jeda waktu istirahat ya seperti itu. tidak lagi kalau kerjanya itu di ruangan atau di kantor itu ya kita ya tetap bisa aja bekerja seperti itu. yang namanya kerja di lapangan tuh kita harus bisa bisa mengatur kesehatan kita lah khususnya ya buat saudara-saudaraku yang kerjanya itu ada di luar yang ada di jalanan yang ada di luar dari ruangan ya seperti itulah kita harus bisa sama-sama menjaga kesehatan perkiraan tadi itu jam 12 lebih sedikit atau tepatnya setengah satu itu mulai hujan tuh lebat sekali ya posisinya jadi saya itu mau dokumentasikan atau mau merekam itu Ya agak takut juga karena ya kondisinya hujan, lebat Terus posisinya kalau kita hujan-hujan itu sebenarnya Kita itu tidak disarankan untuk memegang HP ya Apalagi kan saya menggunakan HP ya untuk dokumentasinya itu Jadi ya kadang itu was-was gitu kalau waktu hujan itu mau gunakan HP Kadang itu ya petir Terus itu ya kita ya harus was-was juga lah yang namanya menjaga demi kebaikan kita sendirian seperti itu karena dulu juga itu kan sempat ada kejadian itu waktu hujan itu uh, tepatnya itu di daerah Stojayan itu ya masih satu kecamatan sama saya itu uh, ada dua orang itu ya tetangga saya di Bacem sini itu mereka itu memancing terus kemudian itu bawa HP paling berangkat ya sekitar jam 2 siang itu sampai jam 4 itu yang di rumah itu kan ya ada kabarnya itu kok gak ada pesan apa gimana itu ternyata setelah diselidiki itu tadi ya karena bawa HP itu tadi terus kemudian waktu hujan tuh nekat mancing jadi ya ada dua orang itu akhirnya tersambar ya mohon maafnya itu meninggal lah itu kejadian itu pernah kejadian nah, seingatku ya sekitar tiga tahun yang lalu lah kalau kurang lebihnya itu ada di berita juga seperti itu Ya itulah namanya kita, kalau kondisi hujan tuh kita harus bisa menjagalah keselamatan untuk diri kita sendiri Toh yang merasakan kebaikan atau keselamatan itu kan kita sendiri Apalagi kita juga udah apalagi punya keluarga, apalagi punya anak, istrian kita harus bisa menjaga kebaikan untuk diri kita sendiri kan seperti itu Oke kalau gitu dulurku kita lanjut untuk review-review jualan kita hari ini ya nah, sisa jualan hari ini tuh coba saya ceknya satu-satu ada apa ya ini namanya bindang salem ini masih ada empat besok Tadi itu sebenarnya belanja sedikit Jadi cuma bawa satu ikat saja Tapi masih sisa empat. Harganya Harganya 4.000 Kemudian Nah Sawi putih ini Masih sisa dua ya tadi itu Ini jualnya harga 4.000 saja ini Masih ada sisa. Sawi putih Kita taruh dulu sejenak Nah coba kita lihat lagi ada apa lagi ya di sini ya ah ini terong kecil, terus jagung, terus bung. untuk terong kecil itu 2000, jagung 4000 terong kecilnya, terong bungnya dua itu jualnya. ini poka ini masih ada lima bungkus ini. ini harganya 2000 ribu jualnya deh, tapi masih banyak. Terus apa lagi ya? nah pelan pelan saja ya. Ah. Nah ini gundes itu masih ada dua bungkus ini jualnya harga lima ribu tadi itu intinya ya hari ini tuh jualan tuh cuman sedikit aja sih <tuk> kala lagi ya coba ini kerupuk harga jual lima ribu masih dua ini kerupuk harga jual masih ada tiga nih ya lagi ya kita tarik cari dulu nah, ini sop-sopan jualnya 2000 masih ada tiga bungkus ya mudah-mudahan besok masih bisa dijual lagi biasanya sop-sopan itu jarang bisa buat dijual lagi untuk dua hari itu terkadang itu rusak ini tempe masih susah empat itu harga 2000 dua setengah tempe ada dua ribu ini jamur nih harga 4000 ini masih ada satu bungkus soalnya ya cuman bawa tiga bungkus tadi itu susah satu jamur ini terong ini masih tiga bungkus jadinya tadi bawa lima bungkus cuma lagu dua enggak banyak sih belanjanya cuma sedikit-sedikit aja kalau untuk sayuran tuh ini jamur kuping ini masih utuh tadi dari pasar itu bawa empat ini jualnya dua ya ini bukusan kecil aja sih sama wortel itu dua ribu itu masih ada satu bungkus tadi cuman bawa lima itu ada apa ya lagi ya ah, itu jeruk purut orang titip nih kayaknya enggak laku-laku di jeruknya ini ada tiga bungkus nih ah bilangnya tuh jeruk jualin ke lakuinya. itu impon-pon pon-pon itu ya bumbu itu seribuan itu masih 5 bungkus ini, ini ada apa lagi ya? itu ada kacang ada sawi masih satu-satu itu lombok Logo ini Masih ada 5 bungkus ini Warga jualnya pun 6.000 di sini masih mahal hari ini tadi Ini Capar Capar kecil Capar seribuan Terus Kemudian ini Capar yang besar Raga 2.000 Ini Bote yang itu yang ini tela rambak harga jualnya 5.000 semua Bote sama telah rambak 5.000 lagi ya hmm. uh, Ini kerupuk 2.000an ini masih banyak ini kayaknya masih ada kalau Berapa itu 12 kalau gak salah Ya masih banyak lah Bisa dijual lagi buat besok ini Biasanya sih dijual lagi Masih layak lah Kemudian kita keliling ini apa lagi ya di dalamnya? Uh, apa lagi ya? Nahlah gorengan, ini jual 500-an ini getuk. Ini setik-setik, snack harga seribuan. Apa lagi ya? Ini roti bakar harga seribuan masih banyak. itu roti templang itu ketan. Ini ada roti motor harga seribuan juga dari dulu seribuan itu masih banyak rupanya ya namanya jualan aja cuman setengah perjalanan ya ini tadi baratnya jadi ya masih banyak apalagi ya nah uh, gajahnya ini kacang-kacang ini upil, jajan anak-anak ini ya masih lumayan banyak juga lah ini es wawan nih coba ini es wawan nih jualnya harga 2000 tapi kayaknya kalau hujan tadi itu ya <tuh> masih ada sisa sih ada lima ini esnya ini Nah, masih banyak karena berhubung hujan nah, lagi ya coba kita keliling dulu nah itu ada gerih mateng teri gerih entah ini udang udang kering buat bumbu itu terus ini sambal pecel apalagi ya kali ini sembako-sembako aja sih buat perlengkapan bawa sedikit seperlunya aja sih buat Belajar keliling ini sabun-sabun Ya Ya buat Bawanya sedikit aja sih buat Kalau ada yang nanya gitu aja Tidak begitu komplit tapi kalau Misalkan sering dibutuhkan gitu. Wah ini basah ini kondisinya Coba saya cek ini kok Kayaknya bahasa Posisinya Hujan ya. Oh ya sekian dulu ya Dulurku untuk review Sisa jualan dan kegiatan aktivitas hari ini Uh, ini sebentar lagi juga saya ya mau istirahat juga uh, terus kemudian kata-kata untuk hari ini ya apa ya kata-kata untuk hari ini kira-kira uh, jadikan hari ini suatu pengalaman dan jadikan hari esok suatu pencapaian terima kasih saudaraku Selamat pagi, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.